cek cek cek cek balik lagi bersama VOC spin hari ini kita akan berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet Monans hari ini ya seluruh, ya kita akan mencoba membantai monansari dengan modal 88000 saja ya kita coba mencari slot gacor sweet Monans hari ini pastinya yuk kita mulai main di bed berapa enaknya CCC dulu masih bagus CRTP nya kita main di bed Biasa ya, seluruh ya di 2.400 aja lah ya. 2.400 dulu double build aktif, jangan lupa kita putar di Turbo aja 50 kali ya, seluruh ya. Yang pertanyaan kita main di mana? Kita main di pasukan Lepa Lepas Bosku, situ slow tergacor, tersolid, sampe jaga dunia akhirat. Di sini WD berapapun pasti diver lunas Bosku, WD e, hitungan menit, DP hitungan detik. Yuk langsung gaskan saja ke pasukan lawan-lawan untuk link gacornya ada di pin komen ya bosku. yuk langsung gaskan saja cocol-cocol menjadi situ slot gacor yang pastinya cuma di pasukan lawan-lawan bosku. karena di pasukan lawan-lawan kita ada event menarik buat kalian semua. apa itu eventnya? event deposit 30 bonus 20.000 to 3 kali ya bosku. uh untuk Link gacurnya saya sematkan di event komen untuk klaimnya. Bisa ke grup tele, ada di pin komen juga ya. So, kita dapat free spin ini, kita nempati di dulu. Free spin, free spin manis di 2400 ya Semoga ada isi ini biar kita dapat ledakan lega, mantap mantap. Yuk, manggis DLT, manggisnya di uang guru boleh tuh. 12.000 kali 10. 4 17 27, 27 346, wede, wede, mantap sepertinya ini kita pada hari ini siang pastinya ini seluruh sweet bonanza gacor habis kali 50 connect yuk lagi dong jeli biru mantap jeli biru banyak apel-apel-apel-apel apel apelnya itu nanggung batu hmm, mantap yuk semangka aduh kali 50 tuh 11.000 kali 617 ratusan slot fix auto WD ini nggak pakai lama nggak pakai lama kita dikasih JPJP JP, mantap karena kita masih mainnya di pasukan 88 pastinya situs slot terdaftar solid sandal kan ini kita nikmati dulu ya tuh WD langsung ini 1,1 nih mainnya lamban, lamban lagi dong konek-konek mantap lagi dong ayo dong kasih dong masang kasih Aduh belum dikasih juga masih sisa tiga kali lagi yuk kasih dong buh kali kali-kalinya nanggung-nanggung baca hidung uh. penanjing penanjing tiga ribu hmm. sayang beribu sayang lumayannya seluruh 1,2 an lah Aduh-duh aduh, aduh, kita dikasih 1,2 juta seluruh aduh, mantap tenan seluruh di itu slot gak acor, hanya ada di pasukan 88 pastinya bosku. yo langsung gaskan saja untuk linknya saya uh, semakin pin komen ya bosku. sayang tadi untuk masalah event new member ya bosku. event new member ini hanya khusus untuk kuranglah pragmatik ya seluruh. depo 30 bonus 20 30 bonus 20 KTO3 kali ya bos tuh yuk langsung gaskan saja Untuk cara klaimnya tinggal kalian daftar pakai link yang di bawah Nanti klaimnya ke grup tele aja langsung gaskan saja Karena langsung gaskan aja ke pasukan 88 pastinya karena cuma di pasukan 88 Kita tersedia event-event menarik buat kalian semua lah. Tiap hari tiap minggu tiap bulan Kita ada event-event menarik buat kalian Untuk hari ini kita ada event depo 30 bonus 20 puluh k tiga kali khusus frakturik pastinya ya slotnya langsung gaskan saja saya juga yang senang bermain sweet bonanza hari ini bisa yuk di like comment subscribe-nya karena cuma di vero kita berbagi info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor sweet bonanza hari ini info slot sweet bonanza hari ini info slot gacor Bonaan sehari ini info slot gacor sweet bonan sehari ini kita coba 20 spin info slot hari ini slot bonan sehari ini slot gacor sweet bonan sehari ini slot gacor bonan sehari ini ya bosku yuk dibantu share share nya juga biar teman-teman kalian juga tahu info slot gacor hari ini info slot gacor sweet bonan sehari ini Yo langsung gaskan saja karena cuma di PHP Spin kita menyediakan slot gacor hari ini, slot gacor sweet bonanza hari ini, slot gacor bonanza hari ini, bonanza gacor hari ini, sweet bonanza hari ini, sweet bonanza gacor hari ini ya Slot ya, Yo, langsung gaskan saja. Kalian juga bisa tahu info RTP slot gacor hari ini itu apa hanya ada di PHP Spin pastinya. Yuk dibantu chef, chef, chef, chef. Oh ya jika kalian juga punya pola-pola andalan pembantai sweetbonan hari ini bisa di-share-share di kolom komentar ya seluruh ya biar saya coba juga pola-pola dari kalian pastinya ya bosku C ini 20 belum ada tanda-tanda free spin lagi walaupun kita udah wdw -WD mantap ini harus ya nggak apa-apa ya kita coba hmm, putar puter lagi aja lah ya 210 2 10 kali aja lah ya last ini wah naik-naik kita langsung auto kabur saja lah ya seluruh ya intinya buat kalian semua selalu utamakan WD utamakan profit selagi ada kesempatan WD WD kan saja ya seluruh karena kesempatan WD gak datang untuk kedua kalinya pastinya ya bosku yuk langsung gaskan saja <tuh> Ini kesempatan WD nya terbuka luas manfaatkan kesempatan WD sebaik mungkin ya seluruh ya karena kesempatan WD gak datang buat kedua kalinya ya Intinya buat kalian semua bisa dibantu like, comment, subscribe-nya. Share-share ke teman-teman semua biar teman-teman juga tahu info slot gacor hari ini itu apa ya, seluruh ya. Yuk, terima kasih yang sudah dibantu share-share-nya, komen-komennya, sub, -sub -nya juga terima kasih semua ya, suri. Ya. Kalian emang viewer-viewer terbaik ya, seluruh ya. Intinya, bi jika kalian suka dengan game hari ini khususnya jika kalian ingin mengetahui info slot gacor sweet bonanza hari ini bisa langsung dibantu like comment subscribe nya pasti ini last pin ya ini ya last kita cocok cocol ini kita udah cukup-cukup profit lah aduh manfaatan kesempatan WD sebaik mungkin ini nyantung itu sih cowoknya selalu saya ingatkan seperti itu satu lagi kalau dapat krispin spin sih mantap nih kalau dapet free spin sih mantep pun. oh tidak ternyata bosku yang buat kalian semua yuk seluruh dibantu like comment subscribe-nya jangan lupa mainnya cuma di pasukan 88 situs lo tergacor tersolid santero jagad dunia akhirat pastinya ya bosku yuk ah, aduh terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like comment subscribe-nya salam jackpot bye bye seluruh